kebian akang eta kawung tadi ngono ieu pon ka doma acan repot tari ada di hadapnya di pelakan iya akan pelakang repot repot pae mungkin ya repot pae siap ya gitu iya yeah, gula terasi <laughs> gula gula gula anu hasil pelatihan diet ya iya jangan tenang deh terasinya Nah, tiba -tiba iya. Ini mau ya. pelatihan Ayo, jangan baru beres, ya. ya. nyata... beres ada istri hangatnya nggak ya? Oh, ini ya. Menuju hmm. oh, nah, nah, maha, nah, ya, nah, gitu. lahan mah oh, 3 kali 2. Yo, ceng. oh karek mah nya kali kali tidak ya, selalu kita selama, kita menghubungkan Karena Hari ini dia mau petani bagian Iya yang disaring teh lahang teh Alamal lebat coklis sodok iya mudah dah saring gala kana kadalan etak saring saringan ya ngaya bisa pakai nyaring itu tuh garut ati pungketan ada santen ini ayah singit gaji hade oh ngono eta gaji mah nganggu. gaji doma dah huh? <laughs> <mulia> ya, ngomong nah tega gaji hobi santakulah kana dodol teh gula kalau nyaji ato bener <mulia> <mulia> bangkrut ada peninge iya ada nih satu asli ur sini <mulia> itu nih, kan? oh ah, iya kemarin haruskan kang aceng ayah kita aceng lagi nih orang yang mau ya rumah tadi pengker. Nah. Ni urang Kak, rumah gedang? Ke rumah gedang cana wow. ka <laughs> apa Ya olahraga? Olahraga mudu. Ya tukang nyada pedas rehat. kamu jarang jarang tedamang nya. Olahraga. Olahraga jalan kaki terus itu. Sepatu sering ngalebat. Arek kamoma. Sejajaya, udah senang udah jarang olahraga nyabut nyalebet itu <laughs> <nyabut, ngelepet> gitu <laughs> <wanya, atau? laughs> ya, penyuluhan itu so, senang jana kapoyana <hari>, <hari>, ga kuatnya Kang ibu Ke ibuna kepanasan kaya gugur ya, ya badan oh. kan, dibangin jarang pernah tipes sekali di sini kamantri kementerian anggaran senang cengkulu panas orang itu Ya kita nih cacing Ah Karasa jakun bisa gelas Campur Serang abc. Karakter Udin teh Kuatun Yonan kasihan kan mesin udah lumayan ada mesin bakar. Ayo ayo memang. Oh, nah, nah, ya. ya. nah, di ya. Nang dikiaman teh ebek. Keadaan ebek keadaan barang bang Langsung plastikan. Beres. Kitungit arek, Super. Terus, Bapak tuh, kata, tahu, Kakak kira-kira gak ngerokok, gak kenyang, atau sekarang kan? Dia udah ngerokok, tapi ya, tapi ya, tapi ya, tapi ya, tapi ya, tapi ya, tapi tapi ya, waktu. Oh, dukungan. Pak. Ada aturan dukungan dipecat gara ku Kamera. Tuh. Next scene. Kusih Nanti di Bakal. jadi itu di etep di <tuk> ya. ya. disidikan ya enak di, disidikan trans <tuk> <deh. tuk> di metro eh sabtu sabtu di metro tv ulang komo hande Yo hmm. apa? pastillo lo tilo lo abieno ko pa